Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Lesti lovers, dimanapun kalian berada, selamat malam. Kembali lagi, channel YouTube Lesti fati update akan memberikan informasi terbaru mengenai Bunda Lesti Kecewa. Namun sebelumnya, bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk mendukungnya dengan cara klik like, komen, dan subscribe, serta klik tombol notifikasinya. Tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik, kabar bahagia mengenai Bunda Lesti tentunya. Mengawali perjumpaan kita di malam hari ini, ada sebuah informasi yang kita dapatkan dari L2W. Bulan Desember, Abang L sudah berusia satu tahun. Jika ada yang ingin titip kado atau iuran bersama, DM L2W. Kita simak kalimat caption yang dituliskan Selamat siang guys, ini info dari siang Rencana ini sebenarnya sudah ada bulan lalu Tetapi mengingat adanya persoalan yang terjadi Sehingga kami tunda terlebih dahulu Hari ini kami unggah supaya menjadi semangat dan kekompakan kita Semua yang menyayangi BBL Rencananya kami mau kasih kado bareng-bareng dengan para fans. Boleh iuran bersama kami atau kalian kirim kado kalian dan dikumpulkan bersama di alamat admin. Dan di hari H kami akan antar bersama kado-kado kita sebagai wujud, sayang, dan support kita ke Abang L. Jadi jangan ragu untuk DM kami jika kalian mau titip kado atau iuran bareng L2W ya. Satu lagi jangan lupa berikan doa yang banyak untuk mereka agar kasus ini segera selesai. Itu kalimat informasi yang kita dapatkan dari L2W mengenai kado ulang tahun yang akan tentunya diberikan kepada Abang L. Bulan Desember, Abang Fatih sudah berusia satu tahun. Kemudian kita simak juga persahabat ya, ada wawancara bersama Pak en dari pihak Rizky Bilar. Ini menyampaikan juga persahabat ya, tentunya hari Kamis, jangan sampai lupa, insya Allah Rizky Bilar akan hadir untuk memberikan tentunya pernyataan mengenai KDRT yang tentunya dilakukan dan dialami oleh Lesti Kejiora. Dan Pak en ini juga persahabat ya, Bersikeras banget untuk mempersatukan Lesti dan Rizky. Billar. postingan ini pun diunggah kembali oleh akun malaikat penjaga Alfati. Kita simak juga kalimat yang dituliskan dalam kalimat caption di unggahan ini. Sabar ya, guys, sampai hari Kamis. Pokoknya, aku mah berharap yang terbaik aja. Komentar pun tentunya banyak sekali diberikan, di antaranya dari akun Yani mengatakan. Keputusan semua ada di tangan Lesti Antara nyabut perkara dan rujuk Tapi yakin ya orang diselingkuhi sakitnya Masya Allah Aku pernah jadi korban 3 tahun baru sembuh dari trauma perselingkuhan Itu respon dari para netizen Kita lihat juga persabat ya komentar dari akun ayupuspa skor 99 mengatakan Semoga keputusan yang dedek Lesti ambil yang terbaik Nyesek pasti kalau Dedek Lesti rujuk, tapi aku rasa Dedek Lesti nggak bakal rujuk. Itu tanggapan juga persahabat ya. Dan kita lihat juga di unggahan selanjutnya dari akun pecinta Lesti Fatih mengunggah sebuah kalimat. Setelah melihat video wawancara yang berdurasi hampir 30 menit, ternyata tidak ada bantahan atau mengiyakan laporan polisi yang dilayangkan pelapor. Karena tidak bicara kasus KDRT dan perselingkuhan, jadi Mimin juga nggak akan menanggapi. Alhamdulillah, sejak awal berita ini, Mimin tidak pernah membahas masalah apapun di luar kasus. Kutipan berita yang jadi konsen tidak pernah keluar dari permasalahan KDRT dan perselingkuhan. Jadi nggak usah kita bahas, karena Mimin juga tak pernah mengabarkan berita selain KDRT dan perselingkuhan. Kita lihat persahabat di kalimat caption yang dituliskan. Yang penting sekarang mah mendoakan dede, abang fatih, dan keluarga lancar ibadahnya. Pulang ke tanah suci dengan selamat dan menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Amin. Kemudian persahabat ya tentunya banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan. Dari akun Bang Jai 6370 mengatakan, Selama Lesti tidak mencabut laporan polisi, proses hukum akan tetap berlanjut. Ada juga tanggapan lain dari akun Sugus mengatakan, Lagi memperdalam ilmu agama, Besti. Giliran ada masalah memperdalam agama. Kemarin-kemarin kemana aja. Itu beberapa tanggapan yang dilontarkan dari netizen untuk wawancara bersama Pak En persahabat ya, kita lihat juga di unggahan selanjutnya dari Valens Fatilesti kalimat yang diunggah kata Pak En Bang Bi lagi memperdalam agama kemarin kemana aja dikasih teman keluarga yang bisa belajar agama gratis malah nyari teman duniawi dikit-dikit epeng kata orang Batak Jujur sih, capek-capek belain dia dari Markona, eh gue malu, malu, ternyata ada benernya juga Markona. Pengen ngumpet di ketek bang Montero jadinya karena malu, wow. Itu ada kalimat yang diunggah di persatabat ya, tentunya komentar pun banyak sekali. diantaranya dari akun ndanya eh tidak ada kata terlambat untuk se seorang jadi lebih baik tidak membela pelaku ya. Mending kita doakan yang terbaik aja buat mereka. Apapun keputusannya mudah-mudahan itu yang terbaik. Betul, kita hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk mereka. Semoga keputusan yang diambil itu yang terbaik. Kemudian juga ada kabar yang lagi heboh mengenai komentar Rizky Billar di unggahan Ricardo Sinaga yang 5 menit sudah dihapus. Rizky Billar menuliskan sebuah kalimat komentar Allah pansos kau, kayak tahu kejadian sebenarnya aja kau. Dulu aku deket Lesti, kau larang-larang. Kau bilang gak level aku, munafik kau. Itu kalimat komentar yang dilontarkan Rizky Bilar di postingan Ricardo Sinaga. Tetapi 5 menit sudah dihapus persahabat. Tentu di komentar ini pun banyak tanggapan dan respon yang diberikan. Di antaranya dari akun Mutiara Elena mengatakan, "Sabar, Bilar. Ada juga tanggapan dari Layla Khodiria bisa bales komentar orang lain gini. Kok kata pengacaranya kena gangguan psikis, berarti pengacaranya bohong dong sambil emot ketahuan." Persahabat, ada juga pembelaan dari tutunya netizen lain dari akun CIA, CIA CEC, mengatakan. Dari kemarin, Bang Dok kayak nyindir seseorang mulu ya. Maaf Bang Dok, seharusnya kondisi saat ini ada baiknya jadi penengah saja. Lihat pemberitaan di luar sana, masya Allah dahsyatnya ngalahin kasus Sambo. Berpikir nggak sih jejak digital merusak mental anaknya di masa mendatang. Kita lihat juga persahabat ya. Persingan ini diunggah kembali oleh akun Only Lestivati. ...kalimat caption pun dituliskan. Wah, sudah hadir ternyata psikisnya nggak terganggu kah? Wahai Bapak Lawyer yang terhormat... ...yang katanya sedang mendalami agama... ...atau sedang gangguan psikis, Tetapi bisa main sosmed. Komen di Bang Dodo udah dihapus itu... ...lima menit langsung dihapus. Wow, tentunya kita menunggu hari Kamis... ...Rizky Billard sudah dipastikan... ...kata Paen akan hadir... Mudah-mudahan bisa hadir dan tentunya bisa memberikan pernyataan yang sebenar-benarnya. Kita selalu menunggu kabar dan tentunya informasi terbaru mengenai permasalahan Lesti Rizky Bilar. Jadi jangan kemana-mana, terus ikuti channel ini. Biar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru mengenai Bunda Lesti Kejora. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.